ini nih aku mau share ke kalian bagian detail dari kaos Uniqlo X Super Mario seperti biasa dari kainnya yang kalian pernah punya kaos Uniqlo ya adem banget kan dipakai jadi enak gitulah. yang pasti kainnya beda daripada kualitas yang biasa dipakai merek-merek yang lain lalu kita lihat dari saplonannya juga sangat bagus dan ini timbul kebetulan ya modelnya jadi terlihat elegan gitulah lalu bagian dalamnya seperti ini guys ada logonya UT biasa Uniqlo dan X Super Mario Nintendo juga dari produsennya lalu ada logo emblemnya ini logo tanda tanya nah ini biasa muncul di gamenya yang biasa disundul oleh Super Mario dan keluar jamur suplemen yang bisa dipakan oleh Super Mario nya agar dia lebih kuat nah itu, itu aja sih detail detailnya dan yang pasti kalian bisa beli ini di store-store terdekat Uniqlo yang kalian pernah kunjungi atau kalian bisa beli di online store dan fun fact nya nih kata-kata ini akan keluar di film The Super Mario Bros 2023 dan ini untuk rekomendasi kalian buat nonton film di rumah untuk menutup weekend ya seru banget lah buat kalian yang suka film kartun zaman-zaman dulu Pinta bernostalgia dan ini versi yang paling baiknya karena ini bentuknya 3D guys jadi patut kalian nonton untuk informasi selanjutnya kalian bisa klik subscribe dan Klik tombol like dan share ke teman kalian Oke okay? see you next video I've never heard of any princess. Oh wait, I did. Our princess though isn't another castle. Oh yeah, that's right. You should try another castle maybe. She ain't in this one. Uh huh? Okay, so messing with you. And... Oh, look, like can't.